Selalu malam-malam itu -malam biasanya Kalau misalnya habis udah nggak bisa tidur tuh Nggak bisa tidur jam 12 sudah lewat nggak bisa tidur gua tuh gua dengerin. Ini maaf nih gua lagi senang dengerin Gus Baha bukan uh, Anda, maaf. Ya, enggak apa-apa. Karena Gus Baha juga guru saya, Pak. Oh iya. iya. <laughs> aman, Pak. Jadi aman ya. Aman. Okay. Okay. <laughs> maaf nih saya uh. dengerin Gus Baha belakangan nih gitu. Uh. Karena menurut saya ini seorang apa ya kiai kampung ya. Uh -uh. Kiai desa. Kiai kampung berwawasan yang... internasional. Nah, Wawasan internasional. Ah, Nogalan. Itu di Medan gua belajar banyak banget dari dia uh. tentang kemanusiaan, tentang Aduh, gimana ya? Uh, itu mungkin sama kayak lu. Jadi, eh, uh, dia kiai tapi analoginya tuh keren, keren gitu. Masuk akal. Heeh, gitu. Uh. Jadi, agama ini dibawa sebagai sesuatu yang relax, iya, uh, gitu. enjoy, gitu. enjoy. Gitu. enjoy gitu. Jadi, agama itu tidak hanya nakut-nakuti. Benar, heeh. Uh. Gue memang bilang, saya sering bilang ngaji sama Gus Bay." Itu sangat-sangat menyenangkan. Kenapa? Karena seolah-olah semua orang berpotensi surga. Itu betul, Gus Bay, betul. betul. Uh. gue memang punya kelemahan satu, Gus. Gue yang punya kelemahan untuk baca Al-Qur'an. Uh aja juga ngomong sama uh. gue. ini gue nggak pernah buka juga gue kan disleksia ya uh. <laughs> <laughs> tapi kan dulu kira sempat belajar ico iya uh. itu ya gua baca bahasa Indonesia aja tuh kata katanya kan bulak balik gitu ya uh. jadi gue tuh agak sulit sekali tapi gua uh. gua dengerin itu di YouTube gitu ya gue dengerin cara gue belajar gua didengar dengerin dari YouTube uh. tapi yang memang saat ini yang gue paling senang dengerin itu adalah ketika Uh, para pemuka agama, pemuka agama kita tuh lagi ngomongin tentang persatuan. Uh. lagi ngomongin. gue pernah dengar Gus Bah malah ngomongin tentang covid. Uh. itu menarik loh. iya. jadi dia ngomong, sempat ngomong, katanya kalau orang itu belajarnya geologi terus setiap hari nanti takut kalau gunung meletus. Uh. kalau orang bacanya ilmu perbintangan takut komet jatuh. Uh. kalau orang bacanya tentang berita covid terus. Bisa matinya karena takut covid gitu kan Bukan karena covid nya karena ketakutan ya nah, iya, ah. abis dengar itu saya kena covid <laughs> Berarti ada ketakutan dengan covid ya mbak ya <laughs> Ketakutan dengan covid ya Ketak wala ya, ya? ya. <laughs> Artinya pokoknya harus belajar lu kan gak berhenti Jadi katus Niki Abu Bakar Corode ini normal, seorang bapak Dendam demi anak Tapi logika Tuhan Allah Tuhibu na'ayahfirawahu Lakum Wabarak seneng nak pengeran nje puro wabawo kofur rohim tu seria fubakar, fela ana ohipua iya fira wau di kurobi seneng jinan sepuro, nak seneng tak sepuro ye gemal, sebagai donatur cekeman leheran, tu ti donatur ceketcewa nopo, leheran, enak pengeran takko anem ngamal soleh ceketcewa, ntek semen, lu anda kecewa, so berarti kecewa be amal nopo, so anda masih mampu secara rezeki nak pengeran takko anem ngamal soleh cewo. Kecewa berapa kah? Kau rutinur ama lho di tua de kecewa barang tak nah, takau ipengiran nono nah malah riba. Bon akoi dake tetep anggaran itu tetep gusti cuma ganti orang. <laughs> ya, bon ak, pengiran buat rangno jelimet keno joraro ya, asal kewani okay, aye. Wan ija menangno si ten? Kekiran kola tewo sopo bagian pala ana uteng senukhi puseneng senaya firontanya pura sopo obowo lima ring sen. alan bali sopo abu bakar ila misto maring misto maka yang berkata karena karena sopap bakar yun fiqo nafaka karena sopap bakar maling sopa ladina, bizina, yang maling ngatasi mistah yarmuna al-musonat inna latina saktenwa ngakeyarmuna kan kodoh nudoh sopap latina biszina klanszina nudoh al-musonat eng wedok-wedok sing terhormat al-afa'ifat sing wedok sing terhormat al-ghafi'lati wedo al yang ratau terlintas maksiat sing lali maksudnya sing lali itu ratau terpikir maksiat maksudnya orang nudoh muslimah sing secara lahirku itu serah terlintas ngakonisinya anilfawahi si sangi perapra barang elek Piala ya kuah gambar itu tergambar fi orang aura tumipoh fi dalam hati ini rofilat, opo fi luang lakoni zino, almu minati kang muqmin muqmin kape, pila iklan Allah, rosole hilan Allah awa, wong seng nuduh, wong muqmin seng orang terlintas zino, titutu zino, kecuali seng cara lahir, panjenes pegawai ne zino, jara ne pakaian anes cara jara ne musmace mace, apa rapo pokai nuduh tapi nak nuduh, wong seng muksonat, seng ghafilat, ghafilat nopo. Tidak terlintas melakukan, apa zina. Wong sing nguneiku boh tu dozino lu inu mongkotin lah nanti so posing nuduh kagbe. Video nya ing dalam dunia wal akhiratilan akhirat. Walham niku tetap ke diwangake ada bundesik. So adi mung kang kedi. Niku api e Islam ya. Islam lu agama sing indah. Zino lu doz so kedi. Enak eh, Wong lior apa perlu kene cap zina. Mergoseng nuduh diancang hukum kodaf. Kalau beliin malah. Wong zino raela-elae lu Wong. Tapi kemungkinan ada yang tersangka itu kecil, merekus sinyong diancam hukum nopoko. kau, intinya kan zino no, naiwo, tapi si nuduh rau no perkara nena nuduh, kau no bukti. Lo ino fitunya, balakira. Melanir orang penggawian. Bueno rau wesi urusani nopo, dodi wesi wesi wesi wesi wesi wesi wesi wesi ora repot. Semua yang paling enak wis ngopi, marung, Mangan, Guyon, bariku, Rokokan, Rokok Rokoknya Rokok, Sturu, Varturu, Ngoro, Tangi, Sebo, ngopi Ngopina, Rokokan, Supra, Gawe, nggak sih nggak ada, Supra, Susu, Susu, Teh, Teh, Teh, Teh, Teh, mau menyelesaikan bangsa ini, coba Indonesia kamu rumuskan pakai apa, coba kalau anda merumuskan perdagangan bebas gini-gini benar cepet suge cara pengirahan di dunia kok pernah rusak rusak. sesuai rencana Tuhan dunia ini macam rusak misalnya kita merumuskan benar soleh kabe. sesuai rencana Tuhan misalnya ada sing soleh ada apa? dolim, ya yes, Wae wae ngaji-ngaji wae mulang-mulang sampai nanti mati namun sembarno ada kue sok mikir yang dudunya tersinggung malah-malah repot Mungkin acaraan mutasawak ngerti, da'id tadbir, kalau cek apa ke sini hikam, da'id tadbir, fama koma bihoirukah latukim bihi nafsu. Dunya aku baru-baru raksasa mau atur. Dunya aku ada yang dua. Nah, ada yang ya ben, yang dua saya ngatur. Oke, raksasa melok. Loh, kita ingin, ingin ngurusi dunia itu gara-gara kita di nafsu. Misalnya, kita bayangkan Indonesia yang tertib, yang bebas korupsi, bebas kriminal. Lalu kalau Anda mengatakan Indonesia berarti keangkuhan, kenapa Anda merasa menyelesaikan masalah se-Indonesia? Si Bukankah yang di sekeliling Anda hanya keluarga Anda? Kalau alasannya keluarga Anda tidak cukup, Allah protes. Cara Allah wangi iso disampaikan, wiusyukup, kue keping di mobil, di pesawat, macam-macam. Jadi, usah malah salah faham, doa bepengiran. Semenengah, ya, Dok. Saya nggak pengiran ini, intinya cukup, cekap legu gusti, mohon mangan, pon Nah kita oh, mau ngomong di mobil kira dua kok cukup, cekap gusti. Cik. Mau ngerti mobil si Urip? nyatanya kulo kalau apa Urip? Mon takois. Tapi ngerasa suka, gak suka gusti. Dia nggak rasa melarat, dia melarat gusti. punya oh, ya toh suka ya melarat. <laughs> <laughs> wah, sembening bang, gue noh susahnya bantah, yuk sekali bantah perkoroh. <laughs> <laughs> gak sekali bantah nopo. Katuswawu Wong Solas yang akhirat terakhir kun bunder rokok agak gelem agar pengeran, yuk saya kira nurut, yuk saya alasan ini alasannya aku lebuk narko ya poh? Nah, lebuk sing haru sing melayu lebuk narko, wah kodang tenan ini perempuan <laughs> <laughs> kapok kalau harus bantah jenengan, malah ini kalau susu melayu lebuk narko? narko, ternyata pengeran haru lebuk narko, tapi sakrokin si melayu aku yakin dibaruk narko <laughs> Ngego ra ono layu tenan di barok. Wah, ya kecemplung tenan.